Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia lestari, kelas 11 IPS dari SMA ITERA Bekasi. Halo semua. Kamu pernah dengar fenomena alam frozen methane bubbles atau gelembung beku tanah? Kalau belum, simak baik-baik ya. Sebuah fenomena alam terjadi di Kanada. Pada musim dingin, di bulan Desember hingga Februari, Danau Abraham Provinsi Alberta membeku dengan suhu rendah. Di sekitarnya, bermunculan gelembung-gelembung seperti mutiara indah di antara lapisan es. Di balik keindahannya, gelembung-gelembung ini berisi gas metana yang mudah terbakar. Ukuran gelembung-gelembung ini bermacam-macam. Ada yang kecil hingga berdiameter 1 meter. Gelembung beku ini bisa dilihat di seluruh dunia, salah satunya di Danau Abraham, Kanada. Gelembung beku ini terbentuk karena metana yang tertangkap dan menyebabkan adanya gelembung beku. Ini terjadinya saat tanaman yang membusuk di dasar danau melepaskan gas metana dan menciptakan gelembung di dalam permukaan es danau yang beku. Walaupun fenomena alam ini menakjubkan, tetapi bisa berbahaya jika muncul dan menimbulkan masalah bagi lingkungan. Galembung metana terbentuk dari air ketika bahan organik mati, seperti makhluk hidup atau dedaunan, tenggelam ke dasar danau, kemudian terurai oleh bakteri. Lalu, bakteri menghasilkan metana yang membentuk gelembung dan naik ke permukaan. Di musim panas, gelembung hanya muncul ketika mencapai permukaan dan memasuki atmosfer. Tapi di musim dingin dan danau membeku, gelembung terperangkap di bawah permukaan es. Saat suhu naik di seluruh dunia, bahan organik yang beku mencair lebih banyak dan menyediakan makanan untuk bakteri. Artinya, lebih banyak gas metana yang kuat 25 kali lebih efektif dan memicu meningkatnya tingkat pemanasan global. Fenomena alam di Danau Abraham, Kanada ini banyak juga dikunjungi fotografer atau traveler lainnya karena gelembung beku yang menarik ini. Karenanya juga wilayah setempat memperingatkan para pengunjung tidak bermain api. Itu dia informasi frozen metan bubbles atau gelembung buku metana. Apa kamu tertarik untuk pergi ke Danau Abraham di Kanada? Semoga diberi kesempatan ya. Dan jangan lupa perhatikan kesehatan dan keselamatan. Sampai jumpa.